oke okay, so guys welcome back to my channel Ade Andri Maulana di video kali ini kita kedatangan event baru yang mana ini kolaborasi mhw atau didengar atau dikenal dengan monster hunter ya cuma series lah pokoknya ya cuma series dari monster hunter dan di sini kita ada kedatangan banner baru yaitu operator limited tentunya ya dan operator limited ini dari rodas iceland sendiri siapakah itu dia itu adalah dua orang ini si ya salah dong si yato yato kirin dan ini noir corn jadi siapa lupa lu beneran saya pulang amin biar anda pulang pulang ke rumah oke okay. cuman ini mereka berdua ya lima puluh tapi harusnya bisa lah lima ini guys Enggak, laptop dia, entar guys, laptop dia apa enggak? Kenapa apa enggak bergerak? Ya, downloadnya tuh di mana, cok? Guys, downloadnya yang mana, guys? Enggak, laptop dia memang enggak, laptop dia gimana downloadnya? Enggak ada downloadnya. Oke, kita langsung di sini, kita ada dua biji, tapi kita langsung ini saja, bismillah, ya. baca bismillah. Okay, jangan lupa topi anda, topi sebagai identitasmu Kalau oh japan itu joget-joget Oke okay, let's go Please Ten luar ayo sepuluh rata los noir corn ini bintang lima sudah pasti guys ya bintang lima please noir corn noir corn satu satu pula please langsung please langsung Wedi 세계 melihat pelep O Oh, monster. Ore ni omakase are da. Nani hai? Oke, lanjut. Ayammba, sini mba. Pakai tombak. Eh, monitorio ya. Pakai dua pedang. Ay. masih ada kah? Masih ada cuy ya, 2000 Ayo, ayo, ayo, bisa yuk, bisa yuk. aduh nggak ada tulisannya bukan? Waduh, oh, ada tulisannya. badurin wah wah wah beneran kah ini ayo ayo ayo wah bisa yuk yuk bisa yuk ayo please bismillah eh tapi suarang kosong cok mana suaranya suara bergema-gema gitu Gak ada suaranya orang yang Gua biji. Okay, gua gue gak melihat, ya. 俺たち何 <tuk tangan> せん。 Dekakeh, oh, eh, guys, ukuran berapa guys, udah, bang, Hah, udah, tapi, cok, astagfirullah, oh, <laughs> ya Allah, ya Robby, udah, ternyata, guys, gua gak sadar, anjir, tiga puluh gimana Bang 50 persen gitu. udah kita ganti durin cok durin durin Oh haiyo, dokter. Huh, mana orangnya di oh, saya... oh, situ ternyata pantesan kagak kelihatan Wah bulan kemarin lupa beli lagi cok harusnya bulan kemarin gua beli Hai oh, iya, sisa dua lagi berarti 40, 50 please semoga abis ini langsung yuk kita lanjutkan guys 40 40 itu identik dengan angka 4 4 ayo <laughs> durin durin aduh hati ini terasa sedih esku please wah ngapain nih tanda ya apa nih loading loading gitu ya mungkin habis ini guys minimal 50 puluh katanya ay Iya. tapi <tuh> noir dapat 1..2.. dua, oke, okay. gua pikir bakalan luar gitu <laughs> ya, okay, lanjut kembali, sedih guys, sedih, akan ku tunggu di server em